Pak oh, Po, gimana pendapat Anda tentang perdamaian antara bonek dan arema aremania ini? Kalau saya secara pribadi, saya tidak setuju dengan kalimat perdamaian. Kalau untuk masalah perdamaian, biarkan kita mengalir seperti air. Jangan pernah ada kesepakatan damai. Satu itu. Yang kedua, apa kebetulan dari dalam mati secara real dari dalam mati Oke, kocok kocok apa arema aremania per permasalahan satu saya ini lebih hafal mereka mereka tolong dijamkan saya lebih hafal mereka mereka karena ini momennya seperti ini dia mengiakan dengan, dengan perdamaian tapi yang saya inginkan tidak ada kesepakatan perdamaian seperti kita dengan DJ. Biarkan mengalir seperti air. Mungkin itu yang yang pertama itu masukkan saya itu. Yang kedua, jangan pernah menjadikan diri Anda sebagai pahlawan yang kesiangan. Tanpa koordinasi dengan Bonek yang lain, lalu Anda menghadiri apa yang namanya itu. Tahlilan lah Apal Saya kurang respect itu Dikarenakan apa Satu Yang tua-tua Bisa ramai, Tapi yang di bawah root apakah, tidak, apakah ada yang 100% pro Tidak mungkin Pasti itu akan terjadi keributan lagi Dan itu pasti akan terblow up Oleh seluruh media nanti Karena apa? Puluhan tahun kita rivalitas Rival Saya kan pernah berbicara di kontennya ID35 Itu hanya untuk 90 menit kita rivalitas Setelah 90 menit Lepas kita Moga silahkan terserah dengan, tapi bukan dengan mengorbankan nyawa. Bonek cukup cukup cukup. Bonek cukup memahami dengan apa apa yang dilakukan oleh jururarema kepada kita. Ada guncangan apa, kecelaka apa di bonek dan Bonek memberikan bunga Tanda perdamaian, tapi mereka tidak pernah menerima dengan apa yang sudah kita lakukan Ini suatu kebodohan Kalau memang seperti itu Untuk apa kita harus seperti ini Endingnya tidak akan ada baiknya Saya kayak yakin Saya yakin itu Mungkin itu pendapat dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu Salam nyali. nyali Wani Salam satu jiwa Salam satu nyali Wani Ini tadi Durasi tiga menitan Adalah statement dari Po Dadang dimana Po Dadang ini yang konon e, berdasarkan mitos ya berdasarkan mitos Po Dadang ini adalah petinggi pentolanya atau sesepuhnya bonek katanya tapi Po Dadang ini profilnya dia bukan warga Surabaya tapi jari ini Wong Malang Bien itu jari ini e, Wong Karanglu Karanglu, lu karang ngakuni uh, apa dari batu uh, jadi statementnya podadang ini mengisyaratkan intinya nggak mau berdamai dulu lah. Yes ikutin air yang mengalir lewis waktu di waktu nih mungkin statementnya podadang ini mungkin hampir sama-sama dadang arema ya Jadi di sini ada dua kubu Dadang Bonek sama dadang Arema. Di sini sama-sama statementnya sama-sama tidak mau menjalin perdamaian antara kedua rival Aremania dan Bonekmania. Di mana Arema dan Persebaya bertahun-tahun menjadi rivalitas yang sangat panas dengan tensi yang sangat tinggi sekali. Cuman saya paham kok maksudnya Bu Dadang yang cari Kubu Bonnet ini saya paham Mungkin karena eh, Saking lamanya rivalitas kita Saking lamanya Lamanya kita Menjadi derby Jawa Timur Mungkin memang tidak Semudah itu Tidak semudah membalikan tangan Tidak semudah Uh, apa menjalin persaudaraan dan perdamaian mungkin maksudnya seperti itu ya ini tidak bisa dikatakan provokator ya saya nggak mau mengatakan provokator cuman di sini uh, saya mikirnya gini loh kok yang namanya dadang sing jenengin dadang kok mesti ruwet ya baik itu dadang dari kubu bonek maupun kubu arema yes itu pasti ruwet Kenapa ruwetnya? Dia tidak menginginkan perdamaian. Kalau saya pribadi, e, Ratu Bidadari, ya aku, ya cinta Arema, ya aku, ya cinta Persebaya. Dulurku ada are, Aremania dan bolo boloku dulur dulurku kocok-kocokku, bonek, ya, agak, dan aku nggak ada masalah gitu loh. Sebenarnya, perdamaian itu indah gitu loh, sampai kapan kita? Bermusuhan sampai kita, kapan kita menjadi rival? Masalah rival nggak masalah, itu pun hanya 90 menit, itu pun di lapangan, di luar lapangan ya, kita bersaudara gitu loh. Bahkan sampai uh, saya ingin menyanyikan sebuah lagu, damai-damai saudaraku, jabat erat, kasih sayang. Untuk apa terus bertengkar Perdamaian ini, pertemuan ini adalah Kabar, maaf lagi ngapal liriknya ya Cuman intinya uh, lirik, lirik lagu itu yang ciptaannya Sam Barret ya, dari Arema uh, Kita itu damai ya, damai, damai untuk apa kita bertengkar Untuk apa kita itu berselisih Mau sampai kapan Dan pertemuan ini adalah kabar Ya mungkin kalau menurut aku Sebenarnya dengan momen tragedi kanjuruan 1 Oktober ini mungkin waktu yang tepat ya Untuk menyatukan kedua belah pihak Antara rivalitas Arema, Persebaya, dengan supporternya Aremania dengan per, apa Bonekmania itu mungkin waktu yang tepat Untuk menyatukan, untuk perdamaian Untuk menjalin persaudaraan Karena di mana Aremania dengan Bonekmania ini termasuk uh, supporter Termasuk memiliki masa yang sangat besar mana uh, Aremania dengan Bonekmania Itu mungkin Termasuk Dikatakan Cukup besar ya Dimana mungkin di Indonesia Ini supporter-supporter uh, terbesar ya Mungkin Aremania Bonekmania, Japania Sama Boboto Persib Bandung Itu luar biasa sekali masanya Ya mungkin Kalian berada di pihak mana kalau saya berada di pihak saya ingin berdamai, gitu loh Karena e, buat aku perdamaian itu indah Terus sampai kapan kita berselisih, bertengkar, dan rival Sampai kapan kalau saya berpihak di pihak yang mungkin saya menginginkan perdamaian Kalau kalian menginginkan menjadi rivalitas abadi atau damai Mungkin gitu saja konten saya Jangan lupa ikutin terus update-update terbaru saya di channel Youtube Ratu Bidadari TV. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Youtube Ratu Bidadari TV. Salam satu jiwa, salam satu nyali wane.